Halo guys, welcome back to my channel. Wow, lihat sini ada satu, dua kajilah yang harus kita rakit. Oke, okay, let's go! Kita mulai dari kajilah hitam ini, guys. Wih, keren banget ya, guys! Oke, okay, kita taruh sini. Kita akan rakit ekornya, guys. Wah, wow, mana dia? Ini dia, guys, ekor pertama. Oke, okay, kita taruh sini. Kita satukan ya, guys. Let's go! Oke, okay guys, ekornya sudah menyatu. Kita akan satukan ekor bagian kedua. Ini dia, ekor bagian kedua, guys. Oke, okay, kita satukan. Let's go! Oke, okay, ekor bagian kedua sudah menyatu, guys. Wow, mantap banget ya! Sekarang kita akan satukan tangan kanannya, guys. Oke, okay, ini dia tangan kanan. Oke, okay, let's go! Tangan kanan sudah si menyatu, guys. Sekarang kita akan menyatukan tangan kirinya, guys. Ini dia tangan kirinya. Wow, oke, okay. kita satukan tangan kirinya. Let's go! Oke, okay, tangan kiri sudah menyatu. Sekarang kita akan pasang kaki kanan. Wow, ini dia guys. Kaki kanan. Oke, okay, kita satukan kaki kanannya. Let's go. Oke okay guys, kaki kanan sudah menyatu. Sekarang kita akan pasang kaki kirinya. Let's go. Ini dia guys, kaki kiri Godzilla Kita akan satukan kaki kirinya Wow, kaki kiri sudah menyatu Sudah selesai guys, ini dia Godzilla Ride Wih, uh, keren banget guys Mantap ya, keren Kita lanjut ke Godzilla berikutnya Oke, okay, kita lanjut ke Godzilla yang kedua Wow, lihat guys, keren banget ini guys Oke, okay, kita taruh sini Selanjutnya, kita akan memasangkan kedua tangannya Let's go Wow, ini dia guys, tangan kanan Oke, okay, kita pasangkan tangan kanannya Tangan kanan sudah terpasang Kita akan pasang tangan kirinya Ini dia guys, tangan kiri. Oke, okay, kita pasangkan Oke okay guys, tangan kiri sudah menyatu Sekarang kita akan pasang kedua kakinya ya guys Kita mulai dari Kaki kanan Oke, okay, kita akan pasangkan kaki kanannya, let's go Wow, kaki kanan sudah menyatu Sekarang kita akan pasang kaki kiri ini dia guys kaki kirinya oke kita akan satukan kaki kirinya oke kedua kaki sudah terpasang tinggal bagian terakhir yaitu ekornya guys oke ini dia bagian terakhir ekornya siap kita pasangkan Wah, wow, sudah jadi guys, mantap. Ini dia, Mecha Godzilla Kiri. Wih, keren banget ya guys. Mantap. Oke okay guys, sudah selesai guys. Kedua Godzilla sudah terakhir. Ada Godzilla Ride dan Mecha Godzilla Kiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. da.